Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah membuat aku lupa akan cintaku yang terlalu. lalu Kalau ku pandang kelip bintang nun jauh di sana Sayu ku dengar melodi cinta yang menggema Terasa kembali gelora jiwa mudaku Karena tersentuh alunan lagu semerdut kopi dangdu Api asmara yang dahulu pernah membara Semakin hangat bagai ciuman yang pertama Letak jentuh seakan ikuti karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah Membuat aku lupa akan cintaku yang terlalu Irama kopi dangdut yang ceria Menyengat hati menjadi gairah Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu Irama kopi dangdut yang ceria Menyengat hati menjadi gairah Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu Api asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama Letaknya tunggu seakan ikuti dirama Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut